Perang Dunia II atau Perang Dunia Kedua, biasa disingkat menjadi PDII atau PD2, adalah sebuah perang global yang berlangsung mulai tahun 1939-1945. sampai 1945. Perang ini melibatkan banyak sekali negara di dunia, termasuk semua kekuatan besar, yang pada akhirnya membentuk dua aliansi militer yang saling bertentangan, sekutu dan poros. Perang ini merupakan perang terluas dalam sejarah yang melibatkan lebih dari 100 juta orang di berbagai pasukan militer. Dalam keadaan perang total, negara-negara besar memaksimalkan seluruh kemampuan ekonomi, industri, dan ilmiahnya untuk keperluan perang, sehingga menghapus perbedaan antara sumber daya sipil dan militer, ditandai oleh sejumlah peristiwa penting yang melibatkan kematian masal warga sipil, termasuk holokeus dan pemakaian senjata nuklir dalam peperangan. Perang ini memakan korban jiwa sebanyak 50 juta sampai 70 juta jiwa. Jumlah kematian ini menjadikan perang dunia dua konflik paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia. Perang Dunia II berlangsung lebih lama dari Perang Dunia I yaitu selama enam tahun lamanya. Pada tahun 1945, Blok Poros mulai terpukul mundur oleh kekuatan negara-negara Blok Sekutu. Setahun sebelumnya, tentara Blok Sekutu dari Inggris berusaha membebaskan Perancis dari cengkeraman Nazi. Pada tahun 1944, kekuatan negara-negara blok poros memang mengalami kemunduran yang membuat mereka semakin melemah. Menurut ensiklopedia Britannica, mengetahui Jerman diambang kekalahan, Hitler memilih untuk bunuh diri pada tanggal 30 April tahun 1945 bersama dengan istrinya Eva Braun. Di tanggal 8 Mei tahun 1945, Jerman berhasil ditaklukkan oleh tentara Sekutu dan menyatakan menyerah. Kekalahan Jerman memicu kekalahan anggota blok poros lainnya. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada awal Agustus tahun 1945. Peristiwa itu membuat Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Perang Dunia II berakhir dengan kekalahan blok poros. Pada tanggal 9 September tahun 1945, Jepang secara resmi menandatangani dokumen genjatan senjata. Selain pihak Jepang. Perwakilan negara-negara sekutu juga ikut menandatangani dokumen tersebut. Sekian. Semoga bisa menambah wawasan kita. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Sampai jumpa lagi.